kembali lagi di sini bersama gua yang selalu ngasih info slot gacor hari ini ya guys. Ih di gua baru main lu ya guys. Gua baru main cok. Apa enggak? Hmm, memang benar-benar slot gacor hari ini ada di konten gua ya guys ya. Ini gua barusan spin aja, gua langsung dikasih free spin oleh siapa? Kalau bukan belasan gua, yaitu rupiah 138. Dan di sini gua bermain di Starlight Princess ya guys ya dimana itu adalah cucu kakek Da guys. yuk matahari bunga mataharinya uh, bunga mataharinya nggak mau dipaksa okay, Ijo oke Ijo pun uh, Ijo ayo tambah lagi tambah lagi cesc bintangnya cesc paksa cesc masya allah nggak dikasih masya guys kali kalinya masih dua guys ya Ini spin tinggal 7 guys Tapi nggak apa-apa namanya juga dikasih prisinya, kan. Dengan modal receh-receh saja Modal 50.000 ribu Semoga bisa jadi sultan ya guys ya kita ya guys ya Ya bisalah Kalau kita mainnya tidak panas ya guys ya Karena rupiah 138 Tidak pernah ingkar janji yang selalu Dan selalu ngasih uang saku buat gua, guys Karena rupiah 138 ini Selalu apa ya Ya selalu dibuat kaget dulu gitu. kita. Setelah itu baru Memang enggak ada obat rupiah satu tiga Makanya, makanya kenapa gua bilang ke kalian semua kalau mau nyocol jangan lupa nyocol di rupiah 138 tiga ratus, ya bosnya. Karena di sini gua bermainnya boom. 18 kok uh. bulat oke okay. kuningnya paksa Yo ampun love nya kurang satu gak mau dipaksa ya guys ya Love-nya kurang satu gak mau dipaksa ya udah nggak apa-apa tapi di sini kita udah dikasih sensasional guys Sama siapa? Sama rupiah 138 Ya beginilah guys Saran gua kalau mau motor Ya, salah satunya kan, tengok dulu lah konten dari gua ya gitu ya. Karena ya siapa tahu kita sama-sama JP ya kan. Kalau kita sama-sama JP kan ya bisa saling-saling saling-saling ngasih ya Tapi nanti aja ngasihnya dalam mimpi ya guys. ya Bisa mau minta berapa? Hmm, gua dikasih 200 di free spin pertama di Starlight Princess ya guys ya. Dikasih free spin langsung Spin pertama yaitu 700.000 ribu guys uh, Ya udah gua uh, Gue spin santai-santai dulu ya guys ya Buat kalian semua jangan jangan lupa Untuk selalu support gua Dengan cara klik like share komen sebanyak mungkin Dan tidak lupa untuk di subscribe ya guys ya Sehat-sehat buat kalian semua yang sudah support gua dan semoga kalian dikasih apa ya? Apa namanya? rezeki yang lancar ya guys ya. Sama-sama ya guys Sama-sama ya. pemain sloter harus saling-saling membantu ya guys ya. Oke, kita masih kocok-kocok di sini ya guys ya. Karena saya tidak handal mengocok tapi saya handal ng ngocok ya guys ya. Yeah. dua spin apa nih? Dua spin yang ini kit saja, aja ya, Lu kit SS dengan kit yang sama guys ya 3.000 ya guys ya dengan modal receh guys. Modal 51 ribu jadi apa? Prok prok prok jadi 700.000 guys ya. Semoga masih dikasih tambah-tambahan oleh si Starlight Prince. Untuk kurang satu. Joss nggak hmm, mau ngasih, aduh, oke. Okay. Ayo lah just kenapa ditol, guys? Kenapa ditol, ya? Ini kenapa ditol sama si Ingce, ya? Hmm, ayo lah just, ayo lah just. Gua mau menyerah, tapi kok masih jam segini, ya kan? nggak lagi masih gua nyetel-nyetel lagi ya, masih tes lagi, ya. masih, kaca -kaca lagi, ya. masih kaca -kaca -kaca lagi dan gua spin-spin lagi kita cari pola-pola baru lagi ya guys ya, yang tapi kalau udah film gua udah enak ya, nggak ya. pergi aja gua kabut aja bincul aja karena di sini gua nggak max maksudnya ataupun jeep besar besar guys, ya. kita dikasih modal 50.000 dikasih jeep segini udah, udah udah tarik aja. Jadi ngapain menunggu menunggu sampai satu juta ya nggak apa-apa nunggu sampai satu juta ya apa-apa. Cuman kalau iya pas hoki kalau enggak pas hoki ya udah ini salahnya aja Jadi kayaknya ini gua kah dikasih lagi sama si prinsip si ya? Nampaknya ini gua mau belajar buat sayang sayangku. <tuh> Terima kasih yang sudah selalu support gua dan selalu bantu bantu gua. Dan untuk admin progressnya 138 jangan lupa diproses withdraw dari gue, ya guys ya. Thank you, thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.